Nyanyian Musa bersama orang Israel bagi Tuhan Keluaran 14 ayat 30-31 Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan Dan mereka percaya kepada Tuhan Dan kepada Musa hambanya itu keluaran 15 ayat 1-4 sampai Ayat 11, ayat 13, ayat 18 Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel Menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan Sebab ia tinggi luhur Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut Tuhan itu kekuatanku dan Mazmurku ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, ku puji dia, ia Allah bapaku, kuluhurkan dia, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur, engkau pembuat keajaiban, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus, Tuhan memerintah kekal selama-lamanya.